Halo, sahabat-sahabat Studio. Perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita kembali dengan catatan belajar kita yang ke-10, yaitu tentang modul 10 Database. Di modul ini kita akan mempelajari tentang Amazon RDS, Amazon DynamoDB, dan Data Warehousing dengan Amazon Redshift. Kita juga akan membandingkan database relasional dan non-relasional, serta mengenal OLTP dan OLAP. Di sini kita akan mempelajari tentang teknologi terminologi. Yang pertama, tentang relational database ini adalah kumpulan data yang diatur sebagai record dan kolom dalam tabel. Dalam sistem database relasional, relationship didefinisikan antara tabel database. Pikirkan database relasional ini sebagai kumpulan data dengan hubungan one-to-one one dan one-to-many. Misalnya, database customer akan mencocokkan setiap customer dengan mengenal yang mengidentifikasi customer secara unik. Developer menggunakan Structured Query Language untuk berinteraksi dengan database. Kemudian tentang non-relational database. Ini disebut juga database NoSQL atau Not Only SQL. Setiap entry disimpan dalam key-value pair di mana setiap key dilampirkan ke value. Setiap entry dapat memiliki jumlah value yang berbeda yang di-attach ke key. Kemudian tentang MySQL. Ini adalah open source relational database management system. Berikutnya kita berkenalan dengan Amazon RDS. Amazon RDS adalah klasik relational database yang menggunakan SQL, Oracle, Aurora, atau database system serupa lainnya. Amazon RDS memungkinkan developer membuat dan mengelola database relational di cloud. Amazon RDS memungkinkan developer melacak data dalam jumlah besar dan mengatur serta menelusurnya secara efisien. Kemudian Amazon DynamoDB. Amazon DynamoDB adalah AWS Non-Relational Database Service. Data disimpan di key value pair. Ini berarti bahwa setiap baris dapat memiliki jumlah kolom yang berbeda. Tidak semua entry harus disocokkan dengan cara yang sama. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam pemrosesan yang bekerja dengan baik untuk blogging, gaming, dan advertising. Selanjutnya tentang Amazon Aurora. Ini adalah relational database engine yang kompatibel dengan MySQL dan PostgreSQL yang secara khusus dibuat untuk bekerja dengan AWS Cloud. Menggabungkan kinerja dan ketersediaan traditional enterprise database dengan kesederhanaan dan efektivitas biaya dari open source database. Aurora lima kali lebih cepat dari database standar MySQL dan 3 kali lebih cepat dari database standar PostgreSQL. Aurora dirancang untuk menyediakan security, availability, dan reliability database komersial dengan biaya seper 10 Aurora sepenuhnya dikelola oleh Amazon RDS yang mengotomatiskan tugas administratif yang memakan waktu seperti hardware provisioning, database setup, patching, dan backup. Banyak jenis database yang tersedia. Untuk memutuskan jenis database yang dibutuhkan, penting untuk mengetahui bagaimana data akan diproses. Ada dua jenis pemrosesan data. Yang pertama, Online Transaction Processing atau OLTP. Kategori data processing yang difokuskan pada transaction orientitas OLTP biasanya melibatkan inserting, updating, atau deleting sejumlah kecil data dalam database. Yang berikutnya, Online Analytic Processing atau OLAP. Metode komputasi yang memungkinkan user mengekstrak dan meminta data secara efisien dan selektif untuk menganalisis dari sudut pandang yang berbeda. Teknologi-terminologi yang berikutnya adalah Amazon Redshift. Ini adalah AWS Data Warehousing Service yang dapat menyimpan data dalam jumlah besar dengan cara yang mempercepat query untuk tujuan bisnis intelijen. Berikut ini merupakan perbandingan OLTP dan OLAP. OLTP menangani operasional data terkini. Ukurannya lebih kecil, biasanya mulai dari 100 MB sampai 10 GB. Tujuannya adalah untuk day-to-day -day operation. OLTP menggunakan simple query. Kecepatan pemersesan lebih cepat dan memerlukan read atau write operation. Untuk application di OLTP, ini mema misalnya memasukkan pesanan secara online, memproses pembelian, menyimpan detail pelanggan. Selanjutnya untuk OLAP, ini menangani semua historical data. Ukurannya lebih besar, biasanya mulai dari satu terah hingga 100 peta. Tujuannya adalah untuk membuat keputusan dari sumber daya yang besar. Olap menggunakan kompleks query, kecepatan pemaksesan lebih lambat, hanya membutuhkan read operation. Untuk application misalnya menganalisis pola belanja untuk membuat rekomendasi, melacak tren pembelian untuk target advertisement, menganalisis tren pembelian untuk memastikan stok tersedia. Demikianlah yang dibahas dalam modus pool databases. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.